Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US terus bergerak ke atas dan menembus level 0.67738 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.68054. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212